Ya, wassup <coughs> Untuk kalian dimanapun berada Selamat kembali di channel saya nah, Kali ini karena adanya wabah corona Semoga kita doakan cepat selesai Untuk mengisi waktu luang kita Marilah kita membuat sebuah lagu Yang sekarang sedang fenomen fenomenal Yaitu lagu tiktok Intro <tik> Bikin lagu itu berawal dari meniru ini khusus untuk yang belajar ya bukan buat yang pro kalau yang udah pro itu tuh dia sambil tutup ya mungkin dia bisa bikin lagu kan bingung juga kita kan sih ya banyak banget tuh yang main tiktok dari mulai artis terus oh penyanyi musisi Oh tukang kebun Oh memang jual bakso Kuburan pun ada juga sekarang nih, saking viralnya lagu ini sampai orang ada orang sekarang mau makamin mayat itu tuh pakai joget dulu. Nah, kayak gitu kan, sangking pentingnya. Yang jangan mayatnya di dalam itu juga main TikTok lagi nih kan. banyak semuanya udah main TikTok. Nah, kita bikin lagunya. Caranya bikin lagu kayak TikTok kayak gitu. Wah. Makanya ikutin terus tutorial ini. Jangan di-skip, nanti bingung. Oke, okay. kita langsung aja masuk ke DAW yang kita pakai, yaitu FL Studio. Nah, di sini kita bakalan bikin yang namanya lagu You know what get nah, tat gitu. tat Nah. <tuk> <tuk> Gari. <tuk> ya. Kita ulas dari apa aja yang kita pakai. Yang enggak tetap nggak sama 100% gitu kawan-kawan. Setidaknya mendekati lah kan. Chordnya sama, ininya sama kan. Part-part yang dipakai sama, mungkin melodinya agak-agak ada yang beda dikit lah. Kalau 100% kau suruh aja orang yang yang yang, yang buatnya asli ya, remixer aslinya kau suruh dia ngirimin FLP-nya itu aja kan kalau kamu yang yang yang yang mirip ya ah gitu <tik> mungkin nanti kalian bisa ber, bermantap-mantap nanti dengan projectan ini nanti FLP nya gue taruh di deskripsi ya ya yeah, kita cek dulu satu-satu nih kita pakai kick yang pertama itu ada kick ya, oke okay. yang kedua itu ada clap sama ini di layer ya yoi yang ketiga itu ada hi-hat tambun ciki-cik-cik cik, cik. oke empat itu ada suara bass kayak bass, bass betot itu what not not baca abis itu biasa di dua Nanti gue tunjukin susunannya. Habis itu, ini ada chord. Oke, okay, untuk apa? -apa yang dipakai itu pertama untuk bassnya. Kita pakai deep 2 uh, bass sejuta umat. Bass sejuta umat, kalian buka di sini. Namanya citrus abis itu pilih deep 2 dah, habis itu portnya, kita masuk ke chord dulu itu harmless. nah settingannya kayak gini, kalian tiru aja pause abis itu ikutin settingannya, oke? lanjut untuk suara melodinya, koblar! itu gua pakai trompet. nah ini bunyi ya. nah gitu ya kawan-kawan ya nanti bisa kalian ini apa namanya bisa kalian download di bawah Habis itu kita punya ini ada lagu awalan punyanya si Rizky nah ini punyanya punyanya abang Rizky ini abang ya oh, gua ambil bang gimana punya kayak gini you know ah you know you know I'm go get uh, ta ta ta ta ta ta ta. itu tuh jangan lupa kawan-kawan wordnya -kawan. itu tuh kita main di, di G terus ke D habis itu ke E habis itu ke C di play Ah gitu ya kawan-kawan ya nah, sekarang kita coba ngeplay dari awal itu dia projectnya kawan-kawan yang nantinya bakalan bisa kalian download di bawah ini gratis, enggak bayar. Berbagi itu baik. Nah kalian juga kayak gitulah, jangan plate betul sama jempol, jangan plate betul sama subscribe, subscribe nggak bayar loh. Sekarang ini kita kasih sedikit ya biar ada fill innya dikit kan pas sampai sini nih. Bunyain bunyinya -bunyi. Ya mantap mantap ya mantap mantap ya mantap mantap kan, nah, mantap mantap. Oke sekian dulu dari gua. Besok kita bikin lagu-lagu yang mantap mantap lagi kan. Gitu ya kawan-kawan ya. Cuman ini aja udah jadi udah nih. Nah, kita dengarin sekali lagi ya enak ternyata.